Trik gacornya Hello guys, kembali lagi di sini dengan channel Pasukan rungkat Seperti biasa hari ini gua akan main slot gacor Mahjong Ways dua lagi menggunakan modal 100.000 aja, cuy. Jangan lupa bantu klik tombol like, share dan juga subscribe juga kalau kalian suka dengan trik dan pola hari ini. Selamat menonton!